Api dan asap Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai Semuanya porak-poranda Tidak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung Namun, nasib baik belum berpihak pada pria ini dia terdampar pada sebuah pulau kecil, tak berpenghuni, sendiri, dan tak punya bekal makanan pada saat itu Dia terus berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan jiwanya Setiap saat dipandangnya ke penjuru Cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat Tapi sayang, pulau ini terlalu terpencil dan hampir tak ada kapal yang mau melewatinya Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap Lalu untuk menghangatkan badan ia membuat perapian Sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat Dibuatnya rumah-rumahan sekedar tempat untuk melepas lelah Disusunnya semua nyiur dengan begitu cermat Agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama Keesokan ya harinya pria malang ini mencari makanan Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar Semua pelosok dijelajahi Hingga kemudian ia kembali ke gubuknya Namun ia begitu terkejut Semuanya telah hangus terbakar rata dengan tanah hampir tak tersisa Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkan Asap begitu membumbung tinggi ke atas Dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam Lalu pria ini berteriak dengan marah Ya Allah mengapa kau lakukan ini padaku Mengapa dan mengapa Teriaknya melengking Menyesali nasibnya sendiri Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut lalu ia bertanya. Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini? Lalu mereka menjawab. Kami melihat simbol asapmu wahai anak muda. Sahabat, sangat mudah memang bagi kita untuk marah saat musibah itu tiba. Nestapa yang kita terima tampak akan begitu berat saat terjadi dan berulang-ulang. Kita memang bisa memilih untuk marah, mengumpat, dan terus mengeluh. Namun sahabat, agaknya kita boleh kehilangan hati kita Sebab Allah selalu ada pada hati kita Walau dalam keadaan yang paling berat sekalipun Sahabat ingatlah Saat ada asap dan api yang membumbung dan terbakar dalam hatimu Jangan kau kecil hati Jangan sesali semua itu Jangan hilangkan perasaan sabar dalam kalbumu Sebab bisa jadi itu semua adalah sebagai tanda dan simbol bagi orang lain untuk datang kepadamu dan mau menolongmu. Sebab untuk semua hal buruk yang kita pikirkan, akan selalu ada jawaban yang menyejukkan darinya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang terbaik buat kita. Mari jangan kita hilangkan harapan itu.